Semuanya Jangan sampai lupa persahabat ya Selasa 23 Agustus 2022 Pukul 01.30 dini hari Waktu Indonesia Barat Idola keselangan kita Papa Bilar Akan live di channel Youtube R66 Media bareng orang-orang hebat Di antaranya ada Helmy Yahya Ada Dul Jailani juga yang ikut persahabat ya Untuk menjadi komentator bola Antara pertandingan sepak bola Manchester United lawan Liverpool ini tim kesayangan idola kesayangan kita semuanya nih MU tim kesayangannya Bunda Lesti dan Liverpool itu tim sepak bola kesayangannya Papa Bilar jadi jangan sampai lupa dini hari nanti bersabat ya pukul 1.30 bakal ada kejutan spesial untuk warga Konoha dari Papa Pilar. sebelumnya kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh akun R66 media di situ dikatakan, "Wow, yuk kita nobar lagi. Kali ini pastinya nggak kalah seru dengan nobar-nobar sebelumnya. Live reaction match Manchester United dan Liverpool Bak bakalan dengerin komentar seru dari Helmi Yahya Dul Jailani, Rizky, Bilar, Inilah Ropan, Bung Towel, dan James Gui. It's jangan lupa subscribe YouTube r 66 media ditunggu. Tuh, persahabatnya jangan sampai lupa juga nih untuk pantengin YouTube." R66 Media karena bakal ada live Ini ada Papa Bilar di sana sana Ya doakan mudah-mudahan lancar, sukses Dan mudah-mudahan ada kejutan kabar baik yang kita dapatkan Dari Papa Bilar untuk kita semuanya Kemudian persahabat disimak juga momen spesial cidukan semalam di DL 5 ya Masya Allah, Abang El selalu setia temani Bunda dan Papa di Indosiar lagi digendong oleh Kariski make up Masya Allah banget ya, idola kesayangan kita selalu saja membuat kita bahagia kali ini BBL yang selalu menjadi pusat perhatian banyak orang persahabat ya kita bangga, kita selalu dibikin happy oleh Abang Fatih berikutnya kita lihat persahabat makin menggemaskan ketika BBL duduk di bangku juri aduh ini mah tentunya gemes banget persahabat ya BBL lagi ngejuriin peserta Dangdut Akademi 5. Ini kebahagiaan dan kebanggaan sekali untuk warga Konoha. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun leslar alfatih underscore fc. Ada kalimat juga yang dituliskan, so banget nak pengen jadi juri ngejuriin papap kata bundanya, masya allah. Ternyata BBL mengejuriin papap di sana persahabat. Ya luar biasa. Komentar pun banyak sekali diberikan di unggahan ini. Kita lihat persahabat dari akun bunda .andri mengatakan, uyu lagi jadi juri ceritanya di bos ganteng aduh masya allah banget ya. Bos kecil lagi menjadi juri di A 5 Ini sih kebahagiaan banget untuk keluarga Konoha. Dan selanjutnya ada momen spesial juga masih di acara A 5 Kita lihat persahabat ya, BBL. Ini meninggalkan ibunya di atas panggung oleh stiker kejorak tuh persahabatnya. Dan kita salvuk Bang Goril yang selalu setia, yang selalu menjaga, yang selalu sayang kepada idola kesayangan, terutama BBL. Masya Allah banget luar biasa Bang Boril, mudah-mudahan sehat selalu untuk Bang Moril. Mudah-mudahan selalu bisa menjaga idola kesayangan kita dimanapun. Kita lihat tersahabat ya di komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Dari akun Hakan Yati mengatakan, Masya Allah anak soleh kasep kesayangan sehat-sehat ya amin Allahumma amin. Masya Allah banget ya doa baik banget nih kita aminkan ya. Dan kita lihat juga komentar berikutnya dari Bahar Wirta situ mengatakan, Masya Allah ikut terharu lihat Wak Boril yang begitu sayang terhadap Leslar Family. Dulu cuman bundanya, dia kerja dengan tulus, sehat-sehat Bang Boril Amin, mudah-mudahan sehat terus untuk Bang Boril Dan selalu bisa menjaga Leslar Family Kemudian juga bersahabat ya, komentar diberikan dari akun halib 05 underscore Mengatakan Masya Allah abang yang selalu menemani bundanya kerja jadi anak soleh, pinter, sehat ya Bang Amin Banyak doa Dibanjiri doa dari orang-orang baik yang tulus mendoakan, mensupport, mendukung idola kesayangan kita Ini terharu banget ya, luar biasa Selanjutnya para sahabat sini bang juga, momen tak kalah seru nih Lesti dan Rizky Pilar di atas panggung Indosiar Kali ini Papa Pilar nih para ya ada aja kelakuan yang selalu bikin ketawa ngakak nih Kaki Papa Bilar itu keinjek oleh Ayurvan. Di situ sontak semuanya tentunya ketawa ngak. Persahabat dia melihat kelakuan mereka berdua, Masya Allah. Pokoknya happy banget kalau udah ada Leslar. Panggung indah tentunya selalu ramai, selalu seru. Inilah tentunya istimewanya dari Lesti dan Bilar. Kita lihat persahabat di kalimat caption yang dituliskan oleh Lesti Bilar. Ya ampun, ada-ada kelakuan Bang Bi Hahaha, ah, katanya itu ngakak banget ya Dan kita lihat juga komentar diberikan nih dari akun Atar Anuskor Mimi Handayani mengatakan Nah, pas ini ngakak sampai pipis mi lucu banget Aduh, Masya Allah banget ya Semua pasti ikut ngakak dengan keseruan Kelakuan gesreknya Papa Bilar dan Bunda El Kita lihat juga ke momen berikutnya Ini momen keseruan nih ini goyangan ala Bunda Lesti nih persahabat Ya emang seru banget nih acara semalam Pasti kalian puas banget nontonnya Karena selalu disuguhkan Kejutan-kejutan spesial oleh Papa Bilar dan Bunda L Perhatikan goyangan Bunda L Aduh Masya Allah banget ya Happy sekali Mudah-mudahan sehat terus untuk Bunda L dan Papa Bilar Selalu mendoakan yang terbaik Untuk idola kesayangan kita Dan, dan selanjutnya persahabat Ada kabar viral yang kita dapatkan Di Ancol kita lihat nih, kabar dari Labetura yang diunggah oleh akun abang underscore L Putri duyung Cottage Ancol terbakar Waduh, persahabat ya Tapi alhamdulillahnya setelah Leslar Lovers sudah pada pulang nih Kejadian di Ancol, persahabat ya Kita lihat di sini ada sebuah kalimat beredar video Putri duyung Cottage Ancol terbakar pada minggu 21 Agustus 2022 Sore viral di media sosial terlihat kobaran api mengepul hitam di area cottage tersebut. Belum diketahui terkait penyebab kebakaran, apakah memakan korban jiwa atau tidak. Dan kita mendapatkan gambar di sini, alhamdulillahnya tadi Lesler sudah pada pulang. Alhamdulillah persahabatnya. Di kolom komentar pun banyak sekali dia ya, tanggapan yang diberikan. Salah satunya dari akun Nenang Ukti mengatakan, Ya Allah inalillahi, Ya Allah semoga tidak ada korban jiwa, terutama lelaki lover semua selamat, amin. Kita tentunya selalu mendoakan dan Alhamdulillahnya kita mendapatkan kabar sih bahwa les lovers itu sudah pada pulang. Alhamdulillah persahabat tidak ada korban dan kita lihat juga ya untuk berikutnya. Info mengenai penampilan polling di di hut SCTV ketiga 32 Pasangan Rizky Bilar dan Lesti masih berada di posisi nomor 2 Dengan perolehan voting 11.229 votes Sedangkan di nomor satu ada pasangan Haiko dan Raga Azab Dengan perolehan voting 11.471 votes Yuk, Terus kompak, beda tipis banget Mudah-mudahan kita semua selalu solid untuk mendukung yang terbaik buat Lesti dan Bilar kita juga masih menunggu cindukan terbaru hingga kabar baik berikutnya di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar terbaru dan kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.